Baiklah persahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini pemimpin akan menyuguhkan kabar bahagia dari idola kesayangan kita di kabar pertama di sini kita mendapatkan kabar yang sangat membanggakan sekali alhamdulillah persahabat ya bunda lesti kejora ini top hits nomor satu di langit musik masya allah dengan lagu sekali sumber hidup. Bunda Lesti, Alhamdulillah bersahabat ya, menjadi top hits nomor 1 bayi Langit Musik. Masya Allah, streaming terus ya untuk keluarga Konoha, dukung penuh untuk Lesti Kejora di Ajang IMA 2022. Dan selanjutnya di disimak juga informasi penting langsung dari langit musik mengenai tata cara vote di Ajang Indonesian Music World 2022. Ini cara voting di website langit musik persahabat yang pertama. Kalian kunjungi website langit musik di ima.langitmusik.co.id Yang kedua pastikan kamu sudah registrasi pada website langit musik yang ketiga klik menu kategori nominasi yang keempat pilih kategori nominasi favorit kamu selanjutnya yang kelima vote nominasi yang kamu pilih kamu bisa membeli paket berlangganan premium langit musik 30 hari yang akan menambah 100 poin kemenangan untuk musisi favorit kamu yang keenam, periode vote dimulai tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 pukul 00.00 WIB. Yang ketujuh, RCTI, Indonesian Music World 2022 dan RCTI Plus berhak untuk mendiskualifikasi vote atau menunda vote jika terjadi kecurangan. Yang kedelapan, RCTI Indonesian Music Award 2022 dan RCTI Plus berhak mengubah, membatalkan atau menggunakan acara ini kapan saja. Itu informasi penting tata cara vote di IMA 2022 langsung dari langit musik yang menginformasikan. Semangat terus untuk warga Konoha, yakin Bismillah Lesti bisa membawa pulang, ialah penghargaan. Ima 2022 selanjutnya disimak juga diunggah negesnya di Bagas persenabat ya ini ada info penting juga untuk semuanya bakal ada live streaming persenabat ya tanggal 20 ini besok malam jangan sampai lupa di akun Instagram Toba boys karena Toba Boys akan mengadakan liga sepak bola di situ ada foto Papa B dan Bang Putra Siregar persahabat ya sepertinya Papa B akan hadir, akan ikut Pertandingan Liga Sepak Bola yang akan diadakan oleh Toba Boys. Persahabat, jangan lupa besok malam bakal ada live streaming di akun Instagram Toba Boys SG. Persahabat, ya doakan saja mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari Lesti dan Bilar Kemudian, di sini ada tentunya momen spesial yang membuat kita tentunya. Ketawa ngakak bahagia melihat tingkah laku lucunya abang L Ini ada di akun tiktoknya Kak Rika Rafika Persahabat saat bernyanyi Baby L ini mau merebut mic persahabat ya Ini detik-detik Baby L mau merebut mic Kak Rika Rafika Perhatikan nih persahabat ini lucu banget Masya Allah abang L Emang selalu saja membuat kita Bahagia Masya Allah direbut ya micnya sama Abang Fatih Masya Allah luar biasa Abang El mudah-mudahan sehat terus Menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin Dan pasti kita juga masih menunggu kabar terbaru berikutnya Hingga cidukan-cidukan vitamin dari Lesley dan bilar Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan Kabar terbaru Kabar baik dan bahagia dari Leslar Tentunya Bagaimana tanggapan kalian? silakan berkomentar bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.